Hai, lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi di sini ini adalah Asus hai, Max Pro M2 dengan custom hai, Legion hai, X17 dengan Android 10 ya. Sebenarnya hai, hai, ini sudah lama dibuat dan belum mendapatkan pembaruan bahkan patch keamanan yang masih 1 Januari 2020 yang berarti sudah setahun lebih kostum room ini dibuat tapi di forum sendiri sudah banyak orang yang membahas kostum room ini jadi kenapa tidak kita coba saja kostum room ini oke okay, seperti biasa kita mulai dari botingnya kira-kira berapa detik ya Dapat 42 detik, hmm, lebih lama ya daripada tiga room yang kita coba semalam. Dan untuk aplikasi sendiri bisa dilihat, ini semua bawaan Linux. Kita coba kamera juga bawaan Linux, nggak terlalu spesial sih. untuk penggunaan RAM kayaknya cukup banyak diambil satu koman6. Padahal kita sendiri belum menggunakan aplikasi apapun ya. Oke berikutnya bakal kita coba yang tutunya. Kira-kira dapat berapa ya? Lumayan tinggi, sekitar 158.000 ribu, hampir sama kayak tapi OS ya bahkan lebih tinggi sini beda 100 berapa gitu tamok tapi OS Oke okay, sementara untuk uji trollingnya kayaknya nggak begitu baik ya dia terendahnya minnya bisa sampai 84 GTS hmm, sementara tertingginya itu cuma sampai 129 hmm, kita coba aja main game kayak mana Oke, okay, kita coba langsung di HP-nya ya. Ini dapat medium semua untuk SpongeBob Battle for Big. ini Batum ya ya hmm, Beda jauh sama Octavia OS yang langsung dapat apa paling tinggi kalau di game ini ya. Ini lupa Bapak. Extreme loh, nggak salah. Oke. Okay. Oke sampai sini normal-normal aja nggak ada masalah sekarang kayak mana kalau kita naikkan sedikit grafiknya. Oke di sini sebenarnya saya sudah masuk di perpustakaan dan grafiknya saya naikkan ke epic semua epic 60 fps hmm, sebenarnya nggak ada masalah lancar aja. kang mana kalau kita keluar dari ruangan ini ah, like... Go away, You're my... ini cukup parah ngeprem bisa dilihat gambarnya nggak begitu bagus jalannya dan ini slow ya oke kita coba turunkan grafiknya apakah bakal berjalan bagus ternyata masih kurang ya jadi kita turunkan lagi ke medium Hmm, udah lebih baik, punya pengaturan awal lebih baik ya Sekarang kayak mana kalau di ladang ubur-ubur Kan lebih banyak gerakannya tuh Hmm kurang enak juga, sedikit delay Tapi masih bisa dimainin lah Oke okay, berikutnya adalah Gensi Impact dan ini masih pengaturan standar bawaan pabrik kita lihat dulu pengaturannya kayak mana hmm. Ops, semua rendah tapi masih ya untuk kualitas grafiknya masih menengah ya dan ini ya kita peduli gini aja daripada patah-patah Oh enggak dong jangan loni itu dong kan tak sanggup tapi devicenya kan masih dicoba ini ngeliat parah hmm bahkan sampai gini aja masih patah-patah ya oke kita turunkan coba atau sendiri aja nah, kita tes 60 fps ya bikin parah dan ngeblink-ngeblink ya rumput-rumputnya itu Oke okay, kita bikin rata kiri semua Ini settingan terakhir kita buat rata kiri semua semua terendah sampai 24 pps efek game cop itu ga usah kita matikan karena kita main solo ya itu tetap aja nge-prem malukun separah yang tadi hmm hai, hai, oke hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Okay, dan ternyata Lum ini membawa satu book dari asusnya sendiri, tapi kayaknya khusus yang udah pernah ganti LCD kalau yang belum mungkin enggak ada itu, dia jadi hitam putih oke okay, demikianlah terima kasih, bye bye